Menemani santai malam kalian saat ini, Bang. Mimin akan memberikan informasi menarik dan vitamin bahagia, persahabatan dari idola kesayangan sebelumnya ke pertama ada sebuah unggahan spesial dari Pak Ferry Fernandes. Kita lihat aja di akun Instagram pribadi miliknya. Ini mengunggah sebuah postingan foto momen ketika tentunya. Di acara selamatan bersahabat ya atau syukuran JWB2 yang Alhamdulillah sudah mencapai 300 episode Dan terlihat ada Kakak Rizky Pilar yang memang luar biasa banget di matchnya Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat, lancar dan mudah-mudahan JWB2 selalu the best, amin Dan ada kalimat juga yang dituliskan di postingan tersebut Alhamdulillah jangan lupa terus bersyukur teman, terima kasih ya buat para penonton jodoh wasiat Bapak, Bapak kedua ofisial Maaf kalau masih ada kekurangan, Insyaallah diperbaiki terus, terima kasih selalu mensupport kami ya Masya Allah banget, mudah-mudahan selalu banyak support dari orang-orang baik yang tulus mencintai karya-karya dan tentu acara-acara dari idola kesayangan kita Tanggapan juga banyak diberikan dari para fans, yakni dari akun sahabat Leslar Taiwan mengatakan, "Bismillah, ikutan syuting jadi setan cewek benggak apa-apa yang penting bisa lihat papa bilar yang ganteng, sepenuhnya," katanya tuh, "awan manja banget." Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Delvina underscore Leslar. Alhamdulillah, semoga panjang episodenya, amin. Ada juga komentar dari Bang Ari Sky, "Bismillah, berkat selalu bosku," katanya tuh mantap banget ya tentu Ada juga komentar dari akun Afdal Yusman Bang Akun mengatakan Kongrat Pak semangat Masya Allah tuh support dari orang-orang baik Selalu banyak Mudah-mudahan tentunya episode JWB2 Terus lanjut Dan mudah-mudahan ratingnya juga bagus Amin Untuk berikutnya kita lihat juga keunggahan spesial Dari kakak Rizky Pilar Masya Allah banget ya Ini momen ketiga Rizky Pilar tentunya saliman Bersama anak-anak yatim Ya, tentu ini tentunya suatu contoh yang sangat baik memberikan tentunya harta sebagian kita kepada orang-orang yang membutuhkan dan kita salvo dengan kalimat yang dituliskan di postingan tersebut. Terima kasih adik-adik sudah menghadiri acara tasyakuran kami. Saling mendoakan ya, tetap masya banget ya. Ini adalah bentuk contoh yang sangat luar biasa yang dicontohkan oleh seorang Rizky Wijal. Ke kabar berikutnya, ini ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di malam hari ini. Coba lihat aja persahabat, ya manja banget. Inilah kesayangan kita, aduh gemes banget ya. <gif> Luar biasa, mudah-mudahan saja acara malam hari ini lancar. Dedek Lesti dan kakak Bilar tentu malam hari ini menghadiri acara 5 tahun anniversary MS GLOW. Persahabat, ya momen ini diunggah kembali oleh akun sahabat Leslar Taiwan. Kalimat gamsen pun dituliskan. Masya Allah Bumil katanya tuh sempet banget ya Auranya semakin hari semakin cantik dan semakin bersinar Dan tentu banyak komentar yang diberikan Banyak respon yang sangat luar biasa diberikan dari para fans Yakni dari akun Galia6939 mengatakan di kolom komentar Masya Allah kesayangan akhirnya nongol Saya selalu bumir bersama BB-nya amin Masya Allah banget ya, respon yang sangat positif diberikan Dan ada juga komentar lain dari akun Prastilz13 mengatakan Masya Allah bunda utun tambah cantik Katanya itu memang beda banget ya bumil kita Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan untuk berikutnya, kita lihat cidukan vitamin manja yang tentu ini dari idola kesayangan kita di Persahabat. Ya, perhatikan cidukan vitamin bahagia yang kita dapatkan, Lesti dan Rizky Pilar saat ini ada di acara 5 tahun Anniversary MS Glow. Masya banget ya, alhamdulillah. Lesti menjadi brand Ambassador dipercaya langsung oleh Mas Gilang atau Juragan 99 ini diunggah oleh Angkeng Rossi Araska 24 ada kalimat Kamsen Jungke yang dituliskan. Acara 5 tahun anniversary MS Glow hashtag Rasanya Rasya Allah banget ya, mudah-mudahan saja tentunya idola kita diberikan kebahagiaan kelancaran Dan mudah-mudahan selalu memberikan kejutan dan vitamin bahagia.